Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya, kartu keuangan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya, kartu karir pekerjaan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan Januari tahun 2022.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 Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan Zodiac Cancer di bulan Januari tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan Zodiac Cancer adalah Nine of Swords, ataupun 9 pedang. Secara umumnya Nine of Swords itu diartikan semakin terbebani dalam pikiran yang membuatmu semakin terpuruk. Di sini menggambarkan seorang Cancer akan mengalami beban pikiran di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Di sini juga digambarkan seorang Cancer, tidurnya akan berkurang, istirahatnya akan tidak normal. Yang dimana di sini seorang Cancer suka terbangun di malam hari dan di saat terbangun ia tidak akan bisa tidur lagi. Yang dimana disini karena beban pikiran yang ia alami yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Cancer akan mengalami penurunan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini dikehakannya mendapat beban pikiran, yang dimana di sini beban pikiran terjadi dikarenakan pengkhianatan dari seorang pasangan, pengkhianatan dari seseorang yang dekat dengan Cancer, pengkhianatan dari seseorang yang Cancer percaya dalam kehidupannya, membuat kesehatan semakin menurun. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit. Secara umumnya d Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mencari ketenangan jiwa. Dan jika kartu d Hermit kita gabungkan dengan kartu kesehatan, seorang Cancer di sini menggambarkan sosok seorang Cancer disarankan untuk mencari ketenangan diri, ketenangan jiwa yang dimana mana di sini akan membuat kesehatan semakin bagus, membuat kesehatan semakin meningkat, yang dimana mana di sini dikarenakan seorang kanker akan mendapatkan pengkhianatan yang membuat beban pikiran kepada seorang kanker yang berdampak negatif kepada kesehatan. Dan untuk kartu keuangannya adalah four open tagal ataupun empat koin. Secara umumnya four open tagal itu diartikan keseimbangan zona nyaman. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang cancel di bulan Januari tahun 2022 tidak akan mengalami penurunan, yang dimana di sini digambarkan akan mengalami keseimbangan dan berada di dalam zona nyaman. Namun di sini seorang cancer tidak mau berdiam diri, bertahan di dalam zona nyaman tersebut, dan mengambil satu langkah yang dimana di sini untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Di sini ada terdapat empat usaha yang akan dilakukan oleh seorang cancer, yang dimana di sini peluang untuk meningkatkan keuangan. Dan untuk kartu support energinya adalah page of cup. Secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan... Keuangan seorang Cancer berada dalam zona nyaman, zona stabil, zona keseimbangan di bulan Januari tahun 2022. Namun di sini seorang Cancer ingin mengambil satu peluang usaha yang dimana di sini untuk meningkatkan keuangan. Dan tujuannya untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan keluarga, serta di sini seorang Cancer akan mendapatkan doa dan dukungan, serta motivasi dari keluarga, doa dari anak Cancer sendiri. Dan jika kartu The Hermit kita gabungkan dengan keuangan seorang Cancer di sini menggambarkan, Ketenangan hati ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Januari tahun 2022 dengan mendapatkan doa support dari seorang anak doa support dari keluarga yang dimana sini akan membuat energi yang positif kepada seorang Cancer untuk berjuang meningkatkan keuangan. di sini keadaan pada dalam zona nyaman dan zona keseimbangan, untuk kak pekerjaannya adalah 8 of one ataupun 8 tongkat. Sejarah umumnya 8 of one itu diartikan tetap tekuni jalani pekerjaan yang ada dan biarkan waktu yang menjawabnya. Dan di sini menggambarkan cair pekerjaan seorang Cancer di bulan Januari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang Cancer baiknya jalani tekuni usaha yang ada sekarang, jangan berpindah karena akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan di masa mendatang. Di sini digambarkan adalah waktu yang menjawab semua keuangan karya yang akan meningkat dan di sini fokuslah dalam bekerja yang dimana pekerjaan yang ada sekarang itulah lakukan dan untuk support energinya adalah naik option secara umumnya naik option itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang berada di dekat cancer sendiri dan di sini menggambarkan karyu pekerjaan seorang cancer di bulan Januari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini disarankan kepada seorang Cancer tetap fokus jalani disiplin di dalam bekerja. Yang dimana pekerjaan yang ada sekarang itulah yang akan berdampak positif kepada kehidupan Cancer ke depannya. Di sini juga seorang Cancer akan mendapatkan dukungan doa motivasi dari orang-orang di sekitar, dukungan motivasi dari sahabat, dukungan motivasi dari pasangan yang akan membuat karya pekerjaan seorang cancer akan berubah lebih bagus lagi dan jika kartu the hermit kita gabungkan dengan karya pekerjaan seorang cancer disini menggambarkan ketenangan diri ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang cancer di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini apabila seorang cancer akan berjalan dengan disiplin menjalankan pekerjaan yang ada sekarang fokus dalam pekerjaan yang sekarang yang dimana disini didukung dimotivasi oleh saudara orang-orang di sekitar yang dimana juga di sini hasilnya akan seorang Cancer dapatkan di masa mendatang yang akan berdampak positif kepada perubahan, keuangan, dan karir seorang Cancer sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah triokap of cards, ataupun tiga atau 3 Piala. Secara umumnya, triokap of itu diartikan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara. Di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Cancer yang berpasangan di bulan Januari tahun 2022 akan mendapatkan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya disini digantungkan seorang cancer bisa jadi pelakunya ataupun seorang pasangan yang dimana di sini dalam bentuk perselingkuhan akan terjadi yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmara dan kepada seorang cancer yang sedang single di sini akan bertemu pasangan yang dimana pasangan tersebut ia dapatkan dari pihak ketiga ataupun yang dikenalkan oleh orang di sekitar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 dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Cancer akan terindikasi orang ketiga di bulan Januari tahun 2022, yang dimana mana di sini Queen Open Opentacle merupakan pasangan ataupun dalam kategori ini, seorang pasangan bisa saja berselingkuh ataupun seorang Cancer yang akan melakukan indikasi orang ketiga, yang dimana akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya, dan kepada seorang Cancer yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana pasangan tersebut ia dapatkan. Dari orang ketiga ataupun yang dikategorikan dari sahabat teman yang akan berbuah manis dan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang cancer di bulan Januari tahun 2022. Dan jika kartu DHR kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang cancer di sini menggambarkan ketenangan diri ketenangan jiwa akan didapatkan oleh seorang cancer di bulan Januari tahun 2022. Apabila tidak melakukan indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan di sini ketenangan diri, ketenangan jiwa akan dapatkan oleh seorang cancer yang sedang single, yang dimana di sini akan bertemu pasangan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana akan tercipta keharmonisan, kebahagiaan dalam kategori kehidupan hubungan asmara, dan untuk angka keberuntungan seorang cancer di bulan Januari tahun 2022 itu berada di angka 9